Analisa minyak tanggal 21 Maret tahun 2022, tren pergerakan harga minyak sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan harga minyak jika terus bertahan di atas area 104.22, karena ada potensi harga minyak bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 107.70, Sebaliknya waspadai jika harga minyak bergerak bearish dan bertahan di bawah area 102.50 karena ada potensi harga minyak berbalik bergerak bearish ke sekitar area 99.02. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983